Ketika yang membaca Al Qur'an, ya, pahalanya juga didapat oleh orang yang memberikan sumbangan Al Qur'an besar sekali semuanya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat berlomba-lombalah untuk mewakafkan Al Qur'an dan ketika Al Qur'an dibaca oleh masyarakat begitu banyak, pahalanya akan mengalir untuk kita yang memberikan mewakafkan Al Qur'an itu Siang hari ini tim BWA sedang dalam proses loading Alquran yang Insya Allah rencananya akan dibagikan di Kabupaten Dongpu dan sekitarnya. <San>